sudah tiga hari lamanya mati ini jadi ini sudah bangkai sudah apa saya pernah ketemu ini 3 hari lalu di atap baunya nggak enak ya ya enak nggak boleh oke okay. setiap hari mati ini sudah bangkai busuk ini. Bakterinya sudah banyak sini, makanya saya tidak sarankan pegang dengan tangan. Dan jujur, ini kita sudah pakai masker tapi baunya sangat-sangat menyengat ini. Harusnya sudah dibuang karena sudah tidak sehat lagi. Bisa kelihatan jelas. Ya, ini ngengat bukan kupu-kupu mirip tapi kalau dibalik baru kelihatan ini itu tuh. nah itu ini kakinya sudah depaunya reka enak sekali pelan-pelan ini sudah ringkih sekali ini kalau kerasin dikit aja, putus nah jadi kakinya ngangat ada berapa? 4. 4. 4. 4. 4. 4. berapa hmm. kakinya? 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. sudah putus dua. Yang saya ketemu ini sudah 4. 4. 4. 4. 4. Ya sudah di semut bahkan. Ambilnya pakai apa? Ini. pakai pinset oh ya ini kenapa Oh ya ya tetap lagi pintunya ya ya kita sudah lama nggak ketemu saya masih belum cerita ya. mungkin sudah hampir setahun guys saya lihat saya sudah absen dari YouTube jadi ini hobi baru saya namanya lepidopteris. Lepidopteris itu meneliti tentang lepidoptera. Lepidoptera itu apa? Ini ya ini, engat dan kupu-kupu salah satunya. Ini warnanya bagus ya, kuning. Coraknya juga, coraknya juga sederhana. Oh ya, minta minta bantuannya. <tuh> saya nggak tahu ini ngengat jenis apa betina atau jantan kalau ada yang tahu tolong tulis di komentar bawah yang saya tahu dari yang saya analisis ini apa lihat dari lihat dari badannya sama dari antenanya ini ngengat ini mirip sama ngengat atlas bukan mirip sih tapi satu keluarga dengan ngengat atlas yang besar besar coraknya banyak antenanya, antenanya beda ini jadi antenanya dia mirip cemara duh sulit Wah. ini saya perdekat supaya kelihatan jadi antenanya ini seperti pohon cemara bentuknya beda sama kupu-kupu, kupu-kupu kan antenanya kurus, ujungnya melemak ujungnya jadi bundar dan lagi kok bisa diperhatikan lengat ini badannya lebar kelihatan ya, eh? jadi ini yang saya tunjuk, ini badan ini juga badan nih. ini bagian thorax atau dada mulai dari sini sampai pojok ini abdomen, beruas-ruas nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada lima ruas untuk yang ini. Ya, kakinya putus satu. Ya, kakinya putus satu. Oh iya, enggak hmm. ini kelempar dia. Jadi ini saya mau tunjukkan sekarang bedanya ngangat sama kupu-kupu apa, tau gak? gampang yes. jatuh ya, bedanya apa? kupu-kupu lebih kecil nah, ini iya lebih besar tapi ngangat pun ukurannya yang kecil juga ada hmm. Ada. kalau hmm. so, lampu mati, itu mati juga <tuh> <tuh> jadi sini bisa kita lihat ngangat ini bulunya banyak sekali kupu-kupu mungkin bulunya cuman di badannya, di punggungnya tapi ngeliat ini bulunya bukan cuman di punggungnya sampai sayap-sayapnya pun juga berbulu, kepalanya juga baunya tambah kuat ntar lagi harus segera dibuang nih nggak boleh tahan lama-lama ini saya pakai kaca belor, ya saya harap saya harap kelihatan ini bagian sayap, nepal Jadi ngengat-ngengat seperti ini ini, sekali dia keluar dari kepompong sudah dia cuman tujuannya cuman buat cari pasangan kawin, setelah itu sudah mati tinggal bangkai seperti ini. Ya itu memang mekanismenya, karena ngengat ini nggak punya mulut. Kupu-kupu kan punya belalai, namanya proposis. Nah, ngengat nggak punya. Tapi bukan berarti semua enggak ngangkat punya, tetap ada. Enggak enggak tertentu yang punya proposisi juga. Sebentar nih saya balik. balik ya pennya tinggal dilempar. Ya jangan gitu. Ya, itu dia matanya. Hitam dua kelihatan. Kakeknya putus habis satu, kemarin main masih ada limas, tinggal tiga sih. Jadi gimana bedain nggak sama koko kupu, kupu Selain badannya tadi yang kurus, sebenernya apa ya? yang bisa dilihat dulu. Jadi pertama, kupu-kupu kalau hinggap sayapnya nutup. Ya, nutup sayapnya, jangan ngengat. Kalau hinggap, seringkali sayapnya dibuka Ya seperti ini, buka ini. Ini posisinya dia lagi hinggap Dan juga kupu-kupu lebih aktif Kalau lebih pasif dia Kupu-kupu Biasanya pagi hari dia gerak Sedangkan ngegat, kalau gerak malam hari Dia terbang, cari pasangan, keluar dari kepompong Geraknya malam hari Kupu-kupu hmm? lebih aktif gimana? Dia Bukan, dia kalau hinggap Sayapnya nggak cuma nutup Kadang dibuka juga, nutup, buka, nutup Kalau ada yang perhatikan ya Nah itu yang pertama Kalau dia hinggap. Dua, yaitu itu ya tadi badannya Jadi ngengat Jadi kupu-kupu badannya kurus Ini kelihatan ngengat bagian toraks nah besar ya tebal kalau kupu-kupu enggak bagian toraksnya pun yang pertama tadi diperhatikan kalau hinggap yang kedua seperti yang pertama tadi badannya kalau kupu-kupu kan badannya ramping dari toraksnya abdomennya tuh lebih ramping dengan kalau ngengerti ini ya ini seperti yang saya bilang tadi kan bisa kelihatan toraksnya lumayan besar Abdomennya pun juga yang ini sudah mengecil, sudah menyusut ini. Hasilnya besar. Lalu, <tuh> ya kalau mengingat ini kalau dilihat bentuknya tanpa sayap itu seperti kumbang ya sebenarnya. Dan juga mengingat ada yang punya probosis, ada yang nggak punya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kalau jenis yang seperti ini nggak punya probosis, makanya dia cuman hidup sampai lima hari aja setelah itu mati sudah kupu-kupu yang punya probosis ya bisa makan nektar, itu pun hidupnya cuma tujuh hari. Kengat yang punya probosis umurnya sedikit lebih lama dari yang biasa yang nggak punya probosis, walaupun dia tetap bisa makan. Lalu perbedaan ketiga ya ya lihat di kaki dan antenanya, seperti yang tadi. Antena kupu-kupu koros, -kupu ujungnya bulat, Enggak ada yang antena seperti cemara, ada juga yang antenanya cuman seperti antena semut. Nah, sedangkan sedangkan untuk kakinya, yang kupu-kupu tadi kakinya ramping, lebih ramping, sedangkan enggak ini kakinya tebal, tebal dan bukan cuma tebal, tapi berbulu juga. Sebentar, ini saya angkat biar kelihatan. Jadi itu kaki satunya ya, Nah itu dia kakinya Jadi kakinya tebal dan berbulu ya Dan perbedaan perbedaan terakhir nih yang kelihatan jelas sayapnya <coughs> Jadi sayapnya enggak sama kupu-kupu bedanya apa? Nah bukan, bukan ada bulunya punya kupu-kupu lebih menarik, warnanya lebih bagus, lebih banyak motif, lebih banyak corak <coughs> Bahkan kupu-kupu warna biru ya, walaupun itu, itu bukan benar-benar biru Dia nggak punya, kupu-kupu nggak -kupu punya pigmen biru <coughs> Nah, nganar ini Nganar ini warnanya lebih sederhana jangan nggak sampai secerah kupu-kupu warnanya lebih suram ya ini kayak ini warnanya cuma kuning solid seperti ini ini kan tidak terlalu cerah ya cenderung pudar seperti daun kering gitu kalau sudah warna kuning dan juga coraknya nggak banyak kan cuma coklat coklat coklat ini bagian balik ini lebih sedikit coraknya kalau bagian baliknya nah coraknya lebih banyak seperti apa ini seperti kain kain ini, kain batik ini, kain batik kuning dikasih canting warna coklat itu ada tujuannya juga warnanya sederhana itu supaya supaya ngengat nih bisa kamuflase bisa bersembunyi dari predator predator yang mau makan karena itu warnanya nggak terlalu mencolok sederhana dan warnanya bisa membaur sama lingkungan tempatnya dia ada Bukan cuma warnanya, coraknya pun juga menyesuaikan sama tempat hidupnya dia Buat yang pernah belajar di SMA seleksi alam Ada dibahaskan tentang ngengat piston Petularia Gimana ngengat untuk kena seleksi alam Dulunya ngengat yang bagus-bagus warnanya pun ada, coraknya macam-macam Revolusi nah, industri, lingkungan tempatnya dia hidup pun berubah warnanya jadi gelap karena tertutup abu. Nah karena gelap itu mengangkat-ngangkat yang tadi warnanya cerah cantik-cantik tuh akhirnya nggak bisa sembunyi lagi mereka Mereka kena predator Karena yang sudah bercorak-corak dimakan predator jadi yang tersisa cuma yang bisa sembunyi Ada yang warnanya cuma gelap sama kayak lingkungan sekitar Ada juga yang warnanya abu-abu atau hitam putih coraknya seperti pohon-pohon tempat dia tinggal yang ada corak hitam putihnya Mungkin pohonnya berkerak atau berlumut seperti itu makanya dia tidak terlihat Oh ya. Yeah. Bentuk sayapnya ngengat dan kupu-kupu pun ada perbedaan. Kalau yang ini kan masih bentuknya masih sama seperti kupu-kupu. Tapi kupu-kupu bentuk sayapnya tidak sebanyak ngengat kupu-kupu bentuk sayapnya mungkin cuman yang seperti ini toh. Satu panjang, paling lebar, satu lagi yang lebih pendek untuk penyeimbang. Dua lapis. Nah, kalau ngengat, bentuknya macam-macam sayapnya. Seperti ini, ini jenisnya ngengat saturnit. Ada lagi ngengat yang namanya ngengat elang atau sphinx smote, eagle smote. Itu bahkan sayapnya kecil, bentuknya seperti pesawat terbang. Ya, ini yang saya tunjuk seperti itu, badannya tebel Itu ngengat elang namanya. Ada lagi bahkan ngengat, bentuk sayapnya kecil atau cuman kayak gini. Nah, nggak lebar seperti ini Jadi sayapnya bisa dilipat Jadi kalau mengengat Bentuk sayapnya seperti bermacam-macam Daripada ini Oke sekian aja video saya ini Tentang mengengat ini <guluh> Ya sekian video saya ini Tentang mengengat ini Jangan lupa komentarnya ya Saya tunggu Tolong ya bukain pintunya. Ya lepas, eh, sarangmu lepasan nggak apa? Lepasan. Saya harap video saya ini bermanfaat. Oke, jadi sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Ini apa ya Kang? Buang. Ayo, iya. ayo masuk Yen Yes apa ini